senin mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup dia katakan ya, ya. barang siapa percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal luar biasa ke maria hmm. ah itulah putra maria manusia mana nabi mana rasul mana yang berani mengatakan akulah eh, jalan rata -rata kebenaran dan jawabannya dan itulah ihdinnah syiratul mustaqim jalan jawaban. yang lurus nah dialah jalan. jawabannya ya, jadi luar biasa perkataan isa o masih kasih lemah lembut kasih murah hati, eh, kasih tidak mementingkan diri kasih tidak melakukan yang tidak cemburu nah, waduh luar biasa perkataan kata-kata Yesus mengampuni bahkan musuh, musuh sekalipun kita doakan musuh itu, musuh loh. musuh orang yang tidak. Berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada bapa kalau tidak melalui aku. Kalau bahasa saya Bapak Ibu, tidak ada satu manusia pun yang ada di dunia ini. Yang bisa masuk surga kalau tidak melalui Yesus. Karena ketika kita mengakui firman, kita menerima firman. Sama halnya, sama persisnya kita menerima yang berfirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengupas tentang pembahasan, yaitu video dari seorang pendeta dari Aceh yang bernama Effendi Usman dan juga pendeta Aliuddin, yang juga dia merupakan dari Aceh. Baru-baru ini saya pernah melihat sebuah video yang mana dalam video itu Pendeta Effendi Usman menjelaskan yang bahwa kebenaran agama Kristen itu berdasarkan dalil Yohanes pasal 14 ayat 6 dan di dalam ayat itu Yesus berkata kepadanya Akulah jalan keselamatan dalam hidup tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi ayat itu banyak yang diistilahkan oleh penginjil Kristen termasuk salah satunya adalah pendaeta Effendi Usman. Mereka ingin memperlihatkan yang bahwa ayat itu Yesus mengakui yang bahwa dirinya satu-satu jalan keselamatan dalam hidup. Atau Yesus itu adalah juru selamat bagi umat manusia. Padahal kalau kita lihat ayat itu secara tegas, Yesus tidak pernah, Yesus tidak mengakui dirinya adalah satu-satu jalan keselamatan. Islam memang mengakui Yesus atau Nabi Isa adalah jalan keselamatan. Tapi dalam artian, Yesus menerima firman dari Allah. Lalu firman itu disampaikan kepada Bani Israel. Maka Yesus telah menyelamatkan Bani Israel daripada kesesatan. Dia menunjukkan jalan yang lurus kepada Bani Israel. Bukan penyelamatan itu keselamatan itu terletak pada tubuh dan darah Yesus itu sendiri yang sebagaimana yang dipahami oleh umat Kristen yang bahwa keselamatan keselamatan itu terletak pada tubuh dan darah Yesus yang mengorbankan dirinya di kayu salib yang ingin menyelamatkan umat manusia dalam keadaan berdosa Itu adalah pemahaman yang sangat keliru Coba Anda lihat Wahai pendeta Effendi Usman Dan pendeta Aliuddin Anda lihat di Injil anda Injil Markus pasal 12 Ayat 29 Hingga 32 di situ mengkisahkan ada seorang ahli Taurat yang ingin membuktikan apakah Yesus itu adalah seorang Nabi atau seorang Tuhan. Atau memang Yesus itu adalah seorang pendusta. Karena ahli Taurat itu tahu yang bahawa orang-orang saduki bertanya kepada Yesus sehingga Yesus memberikan jawaban yang tepat. Maka pada saat itulah ahli Taurat itu ingin bertemu dengan Yesus. Dan di saat ahli Torah itu bertemu dengan Yesus, apa kata ahli Torah itu kepada Yesus? Wahai Yesus, apa hukum yang paling utama? Coba baca ayat 29. Markus Pasal 12 ayat 29. Berkatalah Yesus kepadanya, Hukum yang paling utama ialah, Dengarlah hai orang-orang Israel. Tuhan Allahmu itu Tuhan kita Esa, kata Yesus. Coba perhatikan. Apa makna Esa? Tuhan Allahmu, Tuhan kita itu Esa. Kan dia tidak mengatakan Allah itu Tiga Ognum atau Trinitas. Tapi Tuhan kita. Coba fahami kata-kata kita itu. Apakah termasuk Yesus ataupun tidak? Maka kata Yesus, Kasihilah Allah, Tuhan, Allah Tuhanmu, maka kasihilah Allah Tuhanmu itu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan ahli Taurat itu berkata kepada Yesus. tepat sekali guru, benar kata-katamu itu. Dia itu esah. Tiada yang lain terkecuali dia. Kalau kita lihat, apa jawaban daripada ahli Taurat itu kepada Yesus? Seolah-olah, ahli Taurat itu ingin mengakui yang bahwa Tuhan itu adalah Esa. Bukan Trinitas. Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu adalah benar Nabi. Bukan seorang Tuhan. Seolah-olah ahli Taurat itu <coughs> ingin mengakui Ashadu Allah ilaha illallah Wa anna Muhammad dan Rasulullah Dan Tuhan yang disembah Terikut jadi Allah. Kalau kita ingin menerjemahkan kata-kata itu, maka artinya ashadu alla ilaha illallah washaru anda Muhammad rasulullah. Maka dari di situlah sudah terbukti yang bahawa Nabi Isa alaihi salam atau Yesus itu adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah. Untuk menunjukkan jalan keselamatan kepada umat Bani Israel, bukan untuk seluruh umat manusia, maka oleh karena itu umat Kristen yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, maka Yesus sendiri telah berkata dalam Injil Matius. Pasal 7 ayat 21 hingga 23. Yesus mengaku yang bahwa orang yang mengakui Yesus Tuhan, dia tidak akan masuk ke dalam syurga. Dia menganggap orang itu adalah orang-orang yang melakukan kejahatan. Coba lihat di Injil Matius pasal 7 ayat 21 hingga 23. Apa kata Yesus. Bukankah orang-orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan, Tuhan dia sudah masuk, dia akan masuk ke dalam surga, tidak melainkan yang melakukan kehendak Bapa di surga. Pada saat itu banyak orang-orang yang mengata yang menyebut, yang mengakui Yesus adalah Tuhan banyak yang mengatakan Yesus adalah Tuhan akan tetapi Yesus sendiri menolak untuk menyebut dirinya adalah Tuhan. Mereka berkata bukankah kami bernubuat demi namaMu? Bukankah kami mengadakan banyak mujizat demi namaMu? Bukankah kami mengusir setan demi namaMu? Tetapi pada saat itu aku berterus terang kepada mereka kata Yesus, Enyahlah dari dariku. Kalian semua adalah orang-orang yang membuat kejahatan. Jadi kalau kita lihat ayat itu berarti Yesus menolak bagi orang-orang yang mengatakan dan yang menyakini yang bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan pada saat terakhir banyak orang yang berseru kepada Yesus mereka mengatakan yang bahwa kami bernubuat demi namamu kata mereka, kami Mengusir setan demi namamu, kami mengadakan banyak mujizat demi namamu. Akan tetapi Yesus berkata, Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah orang-orang yang melakukan kejahatan. Jadi di situ sudah terbukti yang bahawa Yesus adalah bukan Tuhan. Yesus adalah seorang Nabi, bukan Tuhan. Sebagaimana yang dinyakini oleh umat Kristen sekarang. Sadarlah, kaum Kristen, Kristian, bertaubatlah kalian sebelum ajal menjemput. Selama Allah masih menerima taubat kalian, wahai pendeta Effendi Usman, wahai pendeta Aliuddin, kalian adalah orang Aceh. Aceh diperjuangkan dengan kalimah Allah. Aceh diperjuangkan dengan kalimah La ilaha illallah. Asyad, wa asyadu anda Muhammad Rasulullah. Tetapi kalau ada orang Aceh, yang beragama selain agama Islam atau agama sebelah maka mereka akan ditertawakan oleh orang-orang yang banyak. Kenapa? Karena Aceh ini adalah mayoritasnya orang muslim. Aceh digelar dengan Serambi Mekah. Sekarang pendeta ada orang yang berasal dari Aceh. Itu sangat aneh. Sangat aneh. Itu sungguh mustahil. Makanya Al-Quran adalah suatu mukjizat yang luar biasa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul yang terakhir. Sedangkan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi yang terdahulu itu, itu sudah dimenshakan. Memang Isa adalah seorang nabi, tapi sekedar itu dia bukan Tuhan. Tidak, maka selama umur masih diberikan oleh Allah, selama itu engkau, kalian masih ada waktu untuk bertobat. Silakan anda bertobat. Wahai pendeta Effendi Usman dan pendeta Ali Yudi, coba kalau anda bisa membuktikan mana ayat. Dan mana Injil baik perjanjian lama dan perjanjian baru Yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan Mana ada perkataan Yesus seperti Allah mengatakan dalam Al-Quran Akulah Tuhan sembahlah aku Ataupun akulah Tuhan pencipta langit dan bumi beserta isi keduanya Kalau ada saya siap masuk Kristi Baik Injil Matius, Markus, Yohanes dan Lukas Perjanjian lama dan dan perjanjian baru Semua Injil tidak ada Yang mengatakan Yesus yang mahu dirinya adalah Tuhan Maka Pada saat itu Dengan Diutusnya Rasul Yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW Sebagai Rahmatan lil alamin Rahmat sekalian alam Dan Islam adalah Nyukla wala, Nyaklu wala nyukla alih. Islam adalah agama yang tinggi tidak ada agama yang lebih tinggi daripada Islam. Setelah ada agama Islam, maka selain agama Islam, agama itu tidak diterima di sisi Allah SWT. Maka hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi nasihat bagi kalian semua. Semoga kalian akan kembali ke dalam agama kalian. Agama orang tua kalian, agama indah tu kalian dan agama orang-orang ajih yang sebenarnya maka kalian sadar yang bahwa kalian itu adalah bukanlah terput, bukanlah jalan yang diridhai oleh Allah. Tetapi jalan yang diridhai Allah adalah Islam. Islam rahmatan lil alamin. Islam itu sebagai rahmat bagi sekalian alam. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.